Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengganti nomor HP Instagram Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Nah langkah pertama kita buka dulu aplikasi Instagramnya kemudian di sini posisinya kita sudah login pada akun yang akan kita ganti nomornya nah di sini kita langsung masuk pada bagian akun seperti ini lalu di sini kita klik strip 3 yang ada di pojok kanan atas seperti ini dan kita masuk pada bagian pengaturan kemudian di sini kita pilih akun setelah itu kita pilih informasi pribadi Nah, pada informasi pribadi ini, kita pilih nomor telepon, lalu kita hapus nomor telepon yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita masukkan nomor telepon yang baru seperti ini. Setelah itu, klik "Selanjutnya", kemudian di sini kita masuk pada bagian verifikasi. Nah, di sini kita akan diminta verifikasi, dan verifikasinya itu akan masuk ke nomor yang baru saja kita masukkan. Jadi, di sini untuk verifikasinya bukan ke nomor yang lama, melainkan nomor yang baru saja kita masukkan. Oke, di sini kita tunggu untuk kode verifikasinya masuk ke nomor kita. Setelah kode verifikasinya masuk, langsung saja kita masukkan. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah oke teman-teman untuk nomor HP yang baru sudah berhasil kita masukkan ke Instagram. Dan kita sudah berhasil mengganti nomor telepon pada akun Instagram ini. Oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan dan ingin request video yang lainnya silahkan boleh langsung saja ketikkan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.